Wong ko tipan tipan Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh barokatuh. Waalaikumsalam, merahmatullahi wa barokatuh. Allahumma shaddiqah ala sayyidina Muhammad, telah salat wabarakatuh. Alhamdulillah, maaf, basur. Sahabat, saudaraku, di malam berada, khususnya, pecinta, jangan lupa debu kanker Muhammad. Dan umumnya, seluruh bangsa Indonesia dan seluruh alam yang tak terlihat oleh kasih mata ini dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu amin Dalam hari ini kami akan memohon pertolongan Allah dan mengetahui sisi gaib kesuksesan Ananda Farel Prayoga di ya, dengan Bapak Presiden, akhirnya Ananda Farel Praduga menjadi anak yang sukses dan kebanggaan kaya desa, dan kebanggaan khususnya kedua orang tuanya, dan keluarganya. Kalau sisi pandangan dunia, semuanya sudah tahu, tapi sisi gaibnya. dan anda lawan perlawanan kita oh allah salam mohon hmm. maaf kalau ya Allah kalau dia penyusup nggak benar yang disampaikan kembalikan ke tempatnya ya Allah dengan izin Allah, Allah, Allah. Allah. Maaf. Hmm. ini dengan apa ini dengan bangsa <tuh> Cina atau bangsa apa ini K <tuh> dan oh bangsa Cina <tuh> hmm. <tuh> tapi sudah Islam Eh, Alhamdulillah Samput Mampu ini bahasa biasa bahasa Jawa ya Oke. Okay. Hai hmm. bahasa Jawa dirubah baca ini di, di, di Allah pahamkan bahasa Indonesia dengan tepat dan benar dengan tepat bisa sambungan bahasa yang besar, ya Allah. dengan kita suaranya Masa ini saja ya, yang lebih nyaman. Allah Ya saya, saya paham. Allah. Ini saya panggil apa ini? Mas, apa ini? Dek. <laughs> panggil Dek Dek Kesampaian oh. ini siapa ini? Seperti Panggil Dek Varel ini <laughs> Penggemar Oh penggemar Penggemarnya Mas Varel ya. oh, Kok dibanding-banding <laughs> Saya suka itu Oh gitu Ya dibanding bandingkan sebenarnya nggak boleh banding bandingkan ya. Om bagian itu dibanding Ya um, Dibanding di, di no. ya, banding bandingkan ya ya opa Ostar ya nggak boleh bandingkan anak-anaknya dibandingkan anaknya ini pintar, anaknya ini misalnya belum pintar nggak ya boleh dibandingkan ya. Ada yang kaya yang miskin juga nggak boleh dibanding bandingkan. Ini ada yang pandai ada yang belum pandai juga nggak nggak boleh dibanding bandingkan ya. Hmm, sebenarnya itu ya. Sampai senang nyanyi lagu, nyanyi lagu itu ya Tapi nggak bisa Gak bisa, tapi senang ya Senang lagi itu Saya Sering ngajak anak-anak hmm. Untuk nonton Oh Itu Sampai juga bisa memaruhi anak-anak untuk nonton Iya oh. oh. Semua itu Teman-teman saya banyak itu mabisi iya, hmm, oh iya iya iya, mantasan udah banyak yang nonton ya, <tuk> ya iyalah, oh emang bagus ya, iya iya iya, hmm. iya, juga juga, juga juga itu, waktu waktunya <tuk> <Tapi, tuk> ngaji ya ngaji, waktunya, ya itu, Sholatnya, sholat ya sholat, hmm, enggak juga dok nyanyi anak-anak ya, juga banyak nyanyi lagu itu ya, ya anak-anak iya -anak, orang dewasa juga juga nyanyi lagu. Ya, itu. Lagunya orang dewasa. Oh, dewasa. Yang nyanyikan Mas Marvel ya. <laughs> jadi viral. Iya viral ini ya. Ayo ikut sedangnya. Iya, saya mau tanya ini, saya panggil hmm. D aja ya, nanya hmm. D ini. Saya suka. Iya, saya panggil D aja. Hmm. Di sebalik kejadian ini, ya segi alam sana, alam. Hmm. Kalau Mas Farel ini bisa viral, akhirnya Mas Farel ini, De Farel bisa sukses itu gimana? Saya mengetahui cukup panjang sampai Iya, dari usahanya, dia semangat, justru semangat. Karena semangat. Iya cita-citanya woi gak ada yang dipikirkan lagi penting hmm. cita-citanya terlaksana itu oh, gitu ya. terus dia bakti sama bapaknya sama orang tuanya nurut ya nggak hmm. hmm. pernah malu dia tersana sini ikut ya, oh, oh, wow. nah, sekolahnya juga hmm. sungguh-sungguh sekolahnya ya <laughs> sekolahnya biar nah. tanya sendiri <laughs> saya ya sama orang dua orang tua iya, itu, hmm, dulunya beliau siapa ya, di parel ini sederhana ya, hmm, dulunya ya. sekarang iya biasa, sekarang sudah beli bisa beli mobil, hmm. bisa renovasi rumahnya. Iya. bah ya kan kedua orang tuanya sekarang hmm. itu ya terkenal di mana mana ya. Hmm. Hmm. saya yang ajak-ajak nonton. ya nonton, ya. tapi saya suka dia. Hmm jabat dulu baik anaknya nah, ya. hmm, baik tidak pernah malu-malukan sih nggak pernah ya. itu apa dengannya dulu hmm. sana sini ngamen nggak apa apa aja dulu ngamen juga itu hmm. iya hmm. jaman jaman bapaknya itu uang oh, bapaknya hmm -mm. terus ditemu jaman itu guru-gurunya nyanyi itu Oh akhirnya dikenalkan hmm. itu ya dia lantaran Bapak Jokowi juga ya tadi terkenal ini Bapak ya. Jokowi sudah terkenal baru dipanggil diviralkan itu diviralkan ya dulunya sudah terkenal baru dipanggil Pak Jokowi oh, gitu. gitu, tapi oh, akhirnya belum belum yang besar gitu ya? Ya, jangan ya, ya. umur yang panggil presiden. No. Nah, setelah presiden mm -hmm. baru mm -hmm. benar-benar. itu nyanyi apa itu? Jokowi yang tuh viral, dia sama. Iya. Siapa itu? Tidak ya, tahu tuh. saya. iya hmm. hmm. Iya iya. Itu wasilah beliau juga ya, sebenarnya juga. Tapi dari padangan sana gimana? Ada apa lagi itu? Kok bisa seperti itu ya? Kalau yang saya mengetahui, sisi lain. Hmm. Ada apa? Kok Ada hubungannya dengan sebenarnya kan maunya nyanyi Joko Tingkir, ya kan? Hmm. Karena sekarang itu sebenarnya Joko Tingkir itu kan walinya Allah, hmm. ya, kan? ya kan? Tapi ya. ada yang diplesetkan karena itu tidak kurang ngerti, kurang paham sejarah itu akhirnya tidak jadi dinyanyikan atau hubungannya dengan wasilah Jokowi orang berhormat hmm. juga ada hubungan dengan Joko Tingkir ya kan? Joko Tingkir kan wali Allah tapi itu hmm. berkahnya Joko Tingkir itu viral dari situ iya ya barukannya dari Joko Tingkir itu ya dilewatkan itu hmm. ya hmm. Viral, ya viral di itu juga ya hmm. Kalau enggak gitu sih enggak tahu Enggak tahu ya Ini tadi barokahnya harus punya para wali-walinya Allah Yang Allah. penting Dia itu bakti itu loh Bakti ya sama orang tua Iya Orang tuanya ya. itu enggak bisa berdoa Cuma Mohonnya itu benar-benar gitu oh. Enggak bisa doa yang Pakai bahasa-bahasa Apa itu enggak bisa iya, iya. Doanya dari sini nah, Apa gitu iya, iya. aja ya. Memang sederhana sekali ya hmm. Benarnya ya dari, dari banyuwangi ya betul itu ya dari banyuwangi tahu saya desanya di mana dari banyuwangi ya mudah-mudahan ya? ya, mas Farel ya jk Farel tambah apa, ya. tambah baik ya tambah sukses juga ya hmm, teman -teman sekarang ya. Hmm. tambah rajin belajar ya. setelah setelah ketemu pak presiden tambah rajin, rajin belajar, belajar oh tolong mau nyanyi. Pak Toski kepengen dapat uang mm -hmm. itu ya karena sekarang kan sama heeh ya iya. ya ya. Iya, mm, ya. ya, saya sampaikan. Yang peduli ya, beliau lantaran itu sebenarnya hakikatnya Allah ya dilewatkan, Pak Presiden dilewatkan Bapak Gubernur dilewatkan, Bapak Prabowo mungkin atau yang lain-lain. Beliau, beliau yang yang peduli. kok <tik> diparkir Terus gimana? sama enak nggak oh, enak ya. boleh. Ini penyakitnya teruslah kita daripada itu bandingkan. Ini bisa begini, ini nggak bisa padahal. Allah itu kan memberikan ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, ada yang sudah baik, ada yang belum baik gitu kan. Yang sebenarnya nggak boleh dibandingkan. yang itu ya. Itu ada hikmahnya sebenarnya ya. ya. Bukan ya. sekadar nyanyian. Tapi saya suka itu Gimana? Saya suka pokoknya kok. Lagu itu suka kamu, ya? suka. Hmm. Hmm. Iya. Iya, orang yang banyak. Ya. Itu ya, ada campur hmm, tangan. Iya, iya, iya. sama teman-teman. Hmm, ada. Iya, iya. Dari yang tidak kelihatan. Kag kelihatan. Ya. Di samping ada doanya masyarakat, ya. yang bagus. Ada barokahnya dari bapak presiden, hmm. juga hmm. ada yang sisi sisi yang lainnya kag kelihatan ya. ya. Tapi orangnya kan kag tahu. Kalau orang-orang tertutup saja yang tahu ya. Iya. Iya. Hmm. Semuanya itu kan Hanya kuasanya Allah Maha Kuasa Ya, ya Allah Di sini banyak nanyi. Apa? Nyanyi Banyak Banyak hmm? ya, ya, Yang ya, nyanyi Iya anak-anak ya banyak nyanyi Iya karena lagi viral ini ya Ikut-ikut nyanyi Tapi saya nggak bisa nyanyinya Nggak hmm. usah Jelek Kalau <laughs> tadi <itu> ya jelek <laughs> Gua suaranya itu dia larian, gak, gak iya gak larian nonton hmm. ya suaranya enggak enak soalnya nggak pakat nyanyi, nggak pakat nyanyi ya, pakatnya apa? Pakatnya hmm. <laughs> hmm. apa? Menyucikan, pakatnya. Hmm. Apa pakatnya? Menyucikan. Menyucikan apa? Wkwk. Hmm. Ya itu pokoknya. Iya iya apa tuh bahasanya tuh? gatau menyecukkan kamu tuh menyecukkan gak nyanyi kan? gak bisa nyanyi gak karu-karuan gak nyanyi ya jadi gak bisa nyanyi menyecukkan ngambilkan air minum bukan apa? bukan ini loh es ngambilkan es apa itu? Yang menyejukkan apa itu? Apa menyejukkan itu? Ruhani Oh gitu Ini ya Enggak provokator ya? Enggak provokator enggak? Enggak hmm, mengujat-mengujat provokator jelek jelekan itu enggak ada Enggak, enggak, enggak itu ya? Enggak cocok ya? Jeleng-jelekan cocok enggak saya? <tuk> ya Allah tapi Enggak apa-apa ya, apa -apa. ya mudah-mudahan yang jelekkan saya diampuni sama Allah rezekinya tambah banyak oh, ini, ya. ini ini loh. <laughs> ini yang mengejutkan <laughs> ya sandainya ada yang itu wajar om sama jangankan saya biasa kadang orang-orang hmm. suci orang-orang mulia aja masih dijelekkan. Ya, Jangan-jangan nabi aja disalahkan ya padahal beliau itu enggak ada kesalahan Terlebih hmm. saya orang biasa mudah-mudahan apa lagi saya? Ya, ya. Iya <laughs> <tuk> mudah-mudahan yang seandainya ada yang tidak suka dan dengan kan kemudian diampuni Allah di rahmati Allah rezekinya tanpa buanya ya beliau selamat duniya dan akhiratnya nah saya juga mudah-mudahan saya dicadangkan oleh Allah jadi apa yang baik ya pacar baik ini nah, saya doakan akan ya sama, ya, saya, sama. Mas Fare Cukain. Iya saling mendoakan, iya. Betapa, baik, iya. Mendoakan, ja. ya Allah dengarin ya Allah sedarusul. ya Allah, ya Allah yanur yang di dari Allah. Sukses selama lama, sukses dunia dan akhirat, sukses dunia. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, aku Jadi, pernah saya katakan hormon sama Allah, masya Allah, aku ada bila biar nanti langgeng ya, biar lapar terus. Tidak hanya sekilas saja bahwa saya gak tapi benar bener membawa hidupnya terlantar, tambah barokah ya, tambah sukses, tambah sukses ya kalau berhasil ya anak anda untuk manfaat, orang sekitarnya, ada ya. tabahak sama kedua orang tua, ya. kita belajar tapi saya apa ngajinya kurang Iya oh, dia mau ngaji makanya karena ya. mungkin masih nyanyi nyanyi terus saya ingin kepinginnya dapat sesuatu ya kalau Insya Allah mungkin mudah nanti mudah-mudahan ya, anak anda ngajinya kenteng ibadahnya kenteng semua lain juga kenteng ya. ya itu ya saya makasih sama saya terima kasih di sini. Ya, ya. Terima kasih doanya. Ya, ya sama, sama kita saling mendoakan, sama-sama hamba Allah saling mendoakan ya. Ya. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika si si kesuksesan Ananda Farah Prayoga, ya. nah, kami tidak memandang isi tohirnya, karena di sebalik suatu itu pasti ada Allah di situ. Dan nah, campur tangan Tuhan rasanya, walaupun jangan rasakan tangan kita seperti itu, karena Allah itu Laisa, kami Sri Shayun tidak sama dengan apapun dan siapapun, karena Allah. Jadi pada suatu itu pasti tidak perlu tangan Allah. Jadi jangan lihat ada dohirnya saja Memang beliau pelantara apa presiden yang berhormat itu wasilah Untuk pelantara Dan masih mengenai mungkin ada yang merbitkan Mengenalkan itu semua itu kan wasilah Tapi nah, kata tetap Pertolongan Allah pertolongan Allah Kita harus melihat sisi dohir Dan sisi batin. Jangan lihat pada usia saja Tapi maha hebatnya Allah Maha kuasanya Allah itu yang Harus kita targetnya tidaknya kuat akhlaknya mulia ilmunya juga memenuhi masing-masing dengan jadi tidak Putri yang berguna bagi agama nusa dan bangsa menjadi berbagai bangsa nanti ada orang-orang besar ya yang bisa dan tidak memer malum